Salam adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di sini, Kak Hosea Nah, gimana kabar hari ini adik-adik? Semua baik-baik aja ya, tidurnya gimana semalam? Nyenyak, mimpi indah kan? Nah, kakak mau mengajak adik-adik untuk saat teduh di pagi hari ini Nah, mari kita simetriskan posisi duduk adik-adik Konsentrasi, kumpulin nyawanya Dan kita siapkan bacaan Alkitab kita Dari Yohanes 4, ayat 7-14, agak lumayan panjang ya Yohanes 4 ayat 7 sampai yang ke-14 Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa Tuhan Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Mengucap syukur Kau telah membangunkan kami pada pagi hari ini Untuk mengawali aktivitas kami Tuhan Dengan nafas kehidupan dan kesehatan baru Tuhan Tuhan sekarang kami ingin mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarnya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Bacaan kita dari Yohanes 4 ayat 7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 di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal Nah judul renungan kita yaitu air yang kita butuhkan Danau Baikal danau terdalam di dunia sangat luas dan luar biasa indahnya dengan kedalaman 1,6 km atau 1600 meter panjang 636 km dan lebar 79 km Luas ya, lebih luas dari Rawaliyo Danau tersebut menampung superlima jumlah air tawar di dunia Namun, sebagian besar air itu tidak dapat diakses Danau Baikal terletak di Siberia Salah satu wilayah paling terpencil di Rusia Privyet Dengan besarnya kebutuhan dunia akan air tawar Sungguh ironis bahwa persediaan air sebanyak itu justru tersembunyi di tempat yang tidak terjangkau oleh banyak orang Walaupun letak danau Baikal sangat terpencil Ada suatu sumber mata air hidup abadi yang selalu tersedia Dan dapat dijangkau oleh siapapun yang membutuhkannya Ketika sedang berada di pinggir sumur di Samaria Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Dan bertanya tentang dahaga rohani yang dialami perempuan itu Apa solusi untuk kebutuhan rohaninya tersebut? Yesus sendiri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 demikian renungan kita pada pagi ini yuk kita minta roh kudus untuk menguatkan kita untuk menjalani hari ini mari kita bersatu dalam doa Tuhan terima kasih engkau telah berfirman kepada kami Tuhan kiranya firman ini tidak hanya kami dengar tapi kami dapat perlakukan dalam keseharian kami ya Tuhan sekarang kami ingin mengawali aktivitas kami Tuhan berkati sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur amin jaga selalu kesehatan ya adik-adik Tuhan Yesus memberkati